Dari mana ini Pak? Dari udah uh, uh, uh, nah. udah <laughs> Iya, karena ini akan membuat cucur rasa coklat guliyah. Wow, wow, wow. Manis, alami, kaya manis, alami Pak. Alami, alami, alami ya. Wow, rahasia ya. Ada rahasia. Oh, Itu rahasia dapur. Rahasia apa ya? Tepung, tepung. Gula merah. Gula merah. Air. Sebelumnya sih guys, jangan lupa subscribe, like, dan comment video ini karena subscribe itu gratis, gratis dan gratis singawe. Wow. Oh, elak Pak. Pak Badara, enggak itu. So wow. kawin, boleh wow. minah asa. Hmm. <laughs> Tahu bikin cucur. Oh, Tahu bikin cucur. Lama di rumah makin bolo. Hah? lagi Asli Eh. nih Pak. Aduh, memang. Wow. Dicucur itu di Pak? Iya, iya, iya, Itu ya? Dicucur, dicucur. Dicucur itu Oh, dicucur namanya. Eh, belum Belum berapa, KRT berapa Pak? Dua. 2? Wah, memang lengkap ya pakaiannya. Udah ada hasilnya Pak? belum. Belum, belum, belum ya? Oke kita kembali lagi nanti ini baru kasih panas minyak baru kasih panas minyak oh memang luar biasa ini baru uh, pakaiannya guys coba lihat nih uh, uh, pelindung rambut ya pelindung rambut pakai cireme jadi kemudian uh, adonan ini apa saja pak ini adonan ini uh, ini terigu gula putih gula merah sama gula merah. Gula merah. Uh, adonan spesial apa ada adonan spesial misalnya uh, sari durian atau apa? Kayu, Gak, manis, Alam, kayu manis, Pak. Kayu manis. Kayu manis. Alami. Alami. Alami. Alami ini, Pak. Alami ya? ya. Wow, kita lihat ya. Wow, guys. Okay. Mana mana? Wah, wow. ini salah ini hasil pertama nih Pak. Iya. Hasil pertama ini sudah ya. luar biasa ini. Kita lihat rendanya ini, guys. Hmm. Uh. Ini bagaimana cara menuangkan adonan, guys. Nah. ini kartu berapa, Pak? 15. KT 15. 15. Ya. Nah, ini cucur yang sudah mulai uh, membentuk rendanya istilahnya, guys. Pak, nah, Ayo kita lihat yang guys nah guys saya dengan save dari KRT lima belas. Ini hasil dari KRT 15 guys. Wow. Ini KRT 15 Sekarang kita mau cicip. Ini guys. Ini hasil dari KRT lima belas. <laughs> lima puluh ribu. Di atas sehat. Di pelumbu. Di pelumbot. Lepele guys dp guri, dp manis dapak, dp kayu manis dapak, dp bunga merah dapak pas oke, okay. berarti tinggal ya. tunggu juri mau tunggu jurimu oke, okay. hasil nilai merantap, okay. amin, Tantang amin, kita semua gigi guys, kita semua bawa nah ini boleh lihat hasilnya, ini yang tabongkar sama dengan perang dunia ini waduh, tabongkar ini pak, bagaimana ini kalau tabongkar begini pak? ini karena, karena rudal dari Rusia ini <laughs> Kenal rudal dari Rusia, Pak ya? kenapa sudah berhenti, Pak? Ini masih kasih panas minyak dulu. Oh, masih hmm. panas minya dulu. Mau oh, mungkin dia terbongkar karena terlalu itu, ya, oh. ya? Oke. Okay. KRT berapa ini, Pak? Ya, KRT berapa? KRT 7. KRT 7. Oke, okay. mantap KRT 7. Nah, ini dari dapur bengkel ini ke dapur kuliner. siapa ya, hasil dia EP rendah-rendah wah.. Ini. oh.. dengan rupanya ini rupanya ini renda-renda, kita -renda. lihat mana hasil yang sudah.. wah.. ini rupanya.. hasilnya apa ya? Yang ini hasilnya? oke okay. tentang hasilnya nah sekarang e, bersama dengan KOKI KRT 14. 14. 14 tadi hasil KRT 14 sudah masuk di Kalitia ini.. Uh, sisa oh panas, panas, masih panas, panas, guys, panas, guys, panas, panas, panas, panas, panas, panas, panas, panas, sisa ya terakhir, sisa terakhir. terakhir yang bagus-bagus, so panas, sana semua, ya, panas, oh, so, panas, pengamat, ini. ini, pengamat, oh, oh, pengamat. Mau marah masih panas, guys. Oh, boleh. Coba coba guys. Kita mau mau mau mau chici. Ini sudah masak. Hmm, teksturnya hmm, oke. Okay. Uh, gula merahnya dapat, hmm, santannya dapat, kayu manisnya dapat. Ini pakai santang dia. Kayu manis. Oh, mau pakai santang gula merah pakai kayu manis gula santang ya? ya gula putih secukupnya gula putih secukupnya dapat ya mau ya. oh, manis guys coba dia ya. tepung atau tepung pakai tepung tapioka juga hmm, pakai tepung tapioka ya. juga guys tepung biasa mm -hmm. tapi yang tapioka Hmm. jadi diaduk sama sama ya, ya sama sama ya guys hasil dari KRT 14 ini memenuhi eh, semua standar dari kue cucur itu sendiri kita lihat seperti apa hasil penilaian ya berasa kawin manis kita akan lihat bagaimana hasil penjuliannya ya dari KRT 14 yang belum membawa hasil di silatan, Karena korang semua di lomba yang berikutnya Mari yang menunggu membawa, Ayo cepat cepat Ini guys, guys. Guys, mari kita bernama. Pembangunan. Sekali lagi yang sudah ada. RT 19, KRT 11, KRT 14, masih KRT 10, KRT 16, KRT 11, ada menurut rasa, ada menurut waktu. Ada yang dia Ya?